pergeratan yang agak lama oke oke oke kali 250 akhirnya -nya. welcome back to my channel minus mod boss mantap jiwa Nah, kali ini kita main di Gates of Olympus Atau yang dikenal kakek Zeus Dengan ditemani situs Gacor Saat ini, Garuda 138 Mantap jiwa Untuk hari ini kita bawa modal 48 Ya bosku, sisa yang tadi Untuk bolanya spin turbo 30 Yuk, kita lihat akan gak dikasih petir di luar skater atau dikasih skater gratis kita enggak tahu ya bos. Oke okay, nice masih ada yang pecah-pecah titik ya untuk membantu pergerakan yang agak lama nih. besok yang gembira di selimut hari ini ya kali 250 -nya, akhirnya mau nyangkut dari sekian lama ini kita bikin konten udah lama juga nggak melihat perkalian merah kelima ya oke kita lanjutkan di spin cepatnya 70 spin ya. dan tidak lupa pun saya naikkan bed Ya mana tahu dikasih Sekater gratis karena belum muncul ya bosku Tapi sebenarnya kalau dikasih sekater gratis pun Sepertinya nggak ada isi ya Doanya feeling saya ini Feeling saya kalau udah dikasih merah kini biasanya sih ya isi dalam skaternya gak ada tapi ya kita lihat dulu lah mana tahu ada skater <tuh> oke okay. mantap juga mantap ya bosku hari ini kita melihat perkalian merah lagi petir merah lagi oke okay, mantap jiwa trover ini tadi saya naikkan set tapi nggak apa-apa ya kita 2 juta untuk sepinnya kita sampai 2 juta nanti ya habis itu kita gabur ya walaupun pulang cuma 2, 2 juta yang nggak apa, -apa. Kita lanjut saya naikkan kita lihat aja ya bosku dan jangan lupa buat teman-teman teman-teman di bantu subscribe yang belum subscribe di channel minus slot ini ya bosku untuk kita mainnya di situs Garuda 138 silahkan yang Mencoba, ya. silahkan saja cukup silakan daftar yang sama di kita akan kita ini Juga yang sudah subscribe channel ini Terima kasih juga yang sudah berdukungannya Dengan cara like, komen, dan sharenya Terima kasih bosku Sehat-sehat selalu okay? Untuk sepin cepat 70 spin lagi Udah sisa 2 spin lagi ya bosku Oke okay, ada kali 12 yang nyangkut ya, membelinya cuma dikit sayang, sayang, sayang sekali. Ya. Oke kita lanjutkan di sepinggur rubuhnya lima puluh seping ya. Hari tadi belum dapat skater gratisnya nih. Gak tahu ini dapat atau enggak satu lagi dong boleh boleh diturunin reel dua. Biasanya ada skater si reel Aduh Untuk skater gratisnya Belum berpihak dengan kita ya bos Jadi cuma yang merah doang Tapi ya gak apa, -apa ya Ini tadi tidak ada yang Oke okay, kali 10 sayang sekali cuma sekali pecah Masih masih ya sudah nembak ya untuk putranya sudah mulai nyedot masih ya kita nggak tahu aduh aduh belum juga dapat cipta nah, di sini saya nggak nggak mencoba bu ya bosku karena menurut saya ini jadi nggak usah bui nggak apa apa ya oke okay? nah untuk lima puluh spin punya udah selesai waduh tidak terusoy manji manji ini last spin dua puluh spin cepat atau spin tengah ya last spin kalau enggak dapet apa-apa ya kita dapatkan lusukan aja sisanya ini kembang dua juta ya oke okay, enggak apa-apa daripada enggak dapet apa-apa aduh aduh enggak dapat juga terjadi ya untuk hari ini tapi sudah lumayan juga udah profit Rp2.000 dan udah mantap jiwa ini dengan modal di bawah 50 artinya di channel Minus Lab ini ya bosku Oke okay, cukup sampai sini saja dadah bye